Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Buya Elfa Henry Mukhlis Ketua Umum DPP Daram Atau Dewan Pimpinan Pusat Daerah Minang Menghimbau kepada seluruh Ormas-ormas Minang Perantauan Atau warga Minang Perantauan Maupun warga Minang yang diranak Minangkabau Mari ikut serta membangun pondok pesantren Tahfidul Quran Manajusara Tiga Saling Paung Renater Sumatera Barat yang sekarang sedang membangun pesantren tersebut. Untuk itu mari kita peduli karena ingin mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Allah berjanji dalam Quran kepada kita pada surah 47 Surah Muhammad ayat yang ketujuh Intan surulloha yansurkum wa yathabit aqadamakum Barang siapa yang membantu agama Allah, Allah akan membantu kita Dalam hal ini, kita membantu agama Allah dengan cara ikut berdonasi Menghimbau orang berdonasi untuk pembangunan pesantren tersebut Semoga dengan bantuan kita izin Allah segera terwujud dan segera berdiri bangunan pesantren tersebut sehingga mereka dan kita sama-sama Allah kumpulkan di surganya dan Allah melihat wajahnya Tabaraka wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh